Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sayyidina Muhammad, uh, berjumpa lagi dengan saya dalam tadi di sini, dalam kolam jaya, teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam Limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup lama uh, kami dalam kolam jaya tidak membuat video, karena memang fokus, saya pribadi fokus kerjakan tesis walaupun belum 100% selesai juga seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah agak senggang. Tidak, tidak harus banyak baca literatur Atau semacamnya uh, Oke okay, teman-teman Video ini Sebetulnya kami khususkan Kami tujukan untuk teman-teman Di lembaga kursus di Agulam Jaya Ataupun di kampus Terutama di lembaga kursus mungkin karena Apa karena Inputannya itu heterogen Jadi uh, Penggunaan alat Terutama alat ukur seperti Avometer itu kadang-kadang Uh, masih ada kesalahan-kesalahan dasar Atau kesalahan-kesalahan elementer Yang tidak perlu dilakukan Ini berlaku untuk semua jenis avometer baik itu avometer digital Seperti apapun mereknya ataupun avometer analog seperti itu uh, Aturan ada Cuma mungkin karena terlalu banyak Aturan itu sehingga uh, Tidak ditaati atau, ataupun Baca aja males seperti itu Jadi uh, video ini khusus Untuk teman-teman di lembaga kursus ya seperti itu atau di kampus ataupun teman-teman yang eh, nonton ini bisa juga dipraktekan seperti itu eh, kami hanya dari 15 itu intinya cuma ada tiga teman-teman seperti itu apa saja ya agar kesalahan mendasar eh, itu tidak terjadi contohnya kesalahan mendasar adalah ketika ada orang pertama kali eh, ketemu dengan alat ukur avometer jenis apapun itu kadang-kadang e, mereka itu iseng seperti itu, iseng tanpa mengetahui e, karakteristik alatnya. Kemudian langsung dicolokkan ke e, yang sering terjadi di sini itu listrik PLN, tegangan kurang lebih 220 V AC. Itu ketika selektornya salah menempatkan seperti itu, maka yang terjadi adalah rusak avometer tersebut dan eman seperti itu, jadi hal-hal e, semacam itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi seperti itu. itu kesalahan mendasar, elemen sekali, elementer sekali dan mendasar sekali yang tidak perlu dilakukan. Oke teman-teman e, dari 15 itu kami akan mempersingkat itu kurang lebih ada tiga ya tiga saya tadi buat catatan kecil dari 15 e, apa 15 aturan umum seperti itu di sini yang pertama itu, uh, dimanapun kita menggunakan alat, kalau ada manual booknya, itu baca manual booknya seperti itu. Manual book atau uh, user manual, itu namanya. Itu bagaimana kalau tidak ada user manualnya atau user booknya atau manual booknya, teman-teman bisa lihat di internet seperti itu, insya Allah banyak. Uh, jadi harapan saya baca dulu manual booknya walaupun bahasa Inggris ya harapannya jangan manis lah seperti itu terutama ketika ada uh, di apa di manual booknya itu ada kata-kata warning seperti itu atau ada kata-kata dengan huruf tebal cetak tebal atau tanda seru itu biasanya hal-hal yang rawan seperti itu jadi uh, baca dulu manual booknya spesifikasinya bagaimana jadi biar nanti Tidak apa tidak e, Terjadi Kesalahan yang mendasar Jadi penting ya manual book itu dibaca Kemudian Selanjutnya teman-teman itu e, Kenali alat dengan baik Nah ini e, Alat Alat semahal apapun Sehebat apapun Kalau Yang menggunakan itu Tidak bisa memaksimalkan alat itu maka ya mubadir lah seperti itu e, Percuma seperti itu Jadi memaksimalkan at, apa, Mengenali alat Dalam rangka memaksimalkan potensinya Itu penting sekali Kemudian mengenali Alat dengan baik itu Tujuannya juga e, demi keselamatan kita Seperti itu Kadang-kadang e, alat apapun itu Kalau kita kurang memahami prosedur penggunaannya SOP nya kadang-kadang Itu bisa membahayakan diri kita khusus di avometer eh, mungkin kecelakaan yang eh, terjadi karena kesalahan pengukuran ataupun eh, penggunaan alat paling cuma kesetrum ya ini saya menggunakan kata paling karena belum ada temuan orang meninggal dunia karena salah menggunakan avometer seperti itu ya belum belum ada temuan seperti itu jadi eh, kenali alat itu ya kenali alat dengan baik Uh, kemudian yang ketiga teman-teman uh, ya, yang pertama saya ulangi lagi baca manual book dengan baik, kemudian kenali alat dengan baik. Kemudian yang ketiga gunakan sesuai uh, peruntukannya atau spesifikasinya. Nah, peruntukannya itu begini. Ini avometer kan ya. Hanya itu ampere kemudian V-nya itu volt eh uh, O -nya itu Om jadi dia umumnya kalau namanya avometer meter itu kan alat ukur gitu, seperti itu ya dikasih meter berarti belakangnya itu maksudnya alat ukur walaupun meter itu kan satuan dari panjang juga seperti itu e, jadi dia untuk ngukur arus mengukur tegangan dan mengukur e, hambatan seperti itu sesuai dengan namanya atau kalau ada avometer yang yang e, menunya lebih dari tiga itu, maka itu sering disebut multimeter ya sama saja sebetulnya alat ukur juga seperti itu itu harus teman-teman pahami uh, spesifikasinya itu uh, masang masang probe nya di mana yang groundnya di mana kemudian yang uh, positifnya di mana kemudian cara mengukur arus bagaimana untuk mengukur uh, hambatan itu selektornya kemana uh, ini terkait dengan selektor teman-teman. Uh, khusus untuk tegangan tinggi ini kan berbahaya seperti itu ya untunglah kalau cuma cuma alatnya yang rusak gitu khawatirnya kan uh, usernya atau manusianya itu kena dampaknya begitu uh, jadi khususnya avometer ya apapun itu mereknya uh, baik itu digital maupun yang analog uh, khusus untuk mengukur tegangan tinggi tolong betul-betul diperhatikan biasanya di avometer terutama yang yang analog itu sering saya temui di selektornya di kedopnya itu khusus untuk tegangan tinggi biasanya itu warnanya warna merah dibedakan dari warna-warna yang lain ya warna merah itu warna peringatan itu warna tegangan tinggi jadi kalau ingin mengukur tegangan tinggi khususnya, ataupun arus yang tinggi yang melebihi mungkin melebihi fuse-nya atau melebihi nya itu sebaiknya khususnya selektornya untuk tegangan itu betul-betul ke tegangan. Jangan mengukur tegangan tinggi listrik PLN 220 volt itu selektornya ke hambatan atau ke yang lain selain eh, tegangan seperti itu. Maka bisa dipastikan uh, alatnya akan rusak dan itu sering sekali terjadi jadi uh, dari semua ya dari 15 yang saya katakan di awal itu tiga itu uh, yang paling utama gitu jadi kalau tiga ini masih belum terlaksana mending teman-teman uh, ya dalam tanda kutip lah, jangan dekat deket alat dulu seperti itu karena biar tidak membahayakan ke alatnya juga tidak membahayakan ke usernya seperti itu nah itu tiga <tuh> Tiga hal uh, secara umum, kemudian khususnya untuk yang avometer analog, teman-teman. Ya, setiap kali menggunakan, uh, tolong perhatikan uh, ini, karena kalau analog itu kan dia menggunakan jarum, ya, umumnya seperti itu. Jadi, melihatnya itu uh, jarumnya itu harus tegak lurus seperti itu. Jadi, harus betul-betul tegak lurus, teman-teman, seperti itu, ya. Jangan melihat miring ke kiri atau memiring ke kanan Ataupun ke depan atau ke belakang Jadi tegak lurus dengan tatapan mata kita seperti itu Karena eh, biasanya kalau agak miring-miring begitu Akan sedikit ada refleksi seperti itu Atau lah seperti itu di jarumnya itu Kelihatannya padahal tidak seperti itu Kemudian khusus untuk avometer analog ini Kalau digital kan tinggal tinggal ngelihat gitu aja e, kalau yang analog itu lagi-lagi itu ada e, kenop ya atau ada semacam e, potensio seperti itu puteran gitu biasanya itu untuk e, mengkalibrasi khususnya untuk ngukur e, hambatan jadi seringkali ini kok gak sama biasanya komplain banyak komplain seperti ini kok sama pak e, ngukur pakai ini sekian ukur pakai yang ini sekian itu karena sering sekali kalau dihambatan khususnya itu dan juga dioda itu itu uh, belum dikalibrasi jadi tolong kalibrasi itu penting seperti itu bagaimana cara mengkalibrasinya insya di video-video sebelumnya itu sudah cukup banyak teman-teman seperti itu Oke ya teman-temannya uh, jadi totalnya semuanya lima seperti itu kalau yang tadi tiga itu uh, yang yang umum kalau yang dua ini khusus yang alfometer analog. Oke okay ya? Semoga eh, belajarnya lebih semangat dan bisa membawa manfaat barokah dunia akhirat buat kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.